Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi Kalian saat ini, penghimpin akan memberikan informasi menarik dan vitamin-vitamin bahagia para sahabat Kepala Pertama para sahabat, kita lihat ada info spesial untuk keluarga Konoha Alhamdulillah, para sahabat, ya bukan hanya Bunda Lesti yang masuk di kategori penyanyi paling sosmed. Ternyata Papa Bilar pun ini masuk di kategori penyanyi paling sosmed. Wah, bingung banget nih nombor Kekunoha milih Bunda Lesti. Papa Bilar, para sahabat, ya. untuk cara mendukungnya, vote kategori penyanyi paling sosmed, voting di sosial media, Instagram, Twitter, dan Facebook, like pada salah satu foto penyanyi paling sosmed Di bersama dia acara yang diinfokan oleh ETV dan info ini juga kita dapatkan dari Leslie Millar @leslar. Disimak juga di kalimat Jensen yang dituliskan di kategori punya paling susmed, mau voting yang mana nih Leslar Lovers, Papa Rizky Bila, atau Bunda Leslie Kejora, teh persahabatnya ya kira-kira? Warga Goroha, fokus kemana persahabatnya Kita coba lihat tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Yakni dari akun Arkan Lenny mengatakan, kita fokus ke Bunda L supaya nggak terpecah like-nya soalnya saingannya juga berat-berat semangat. Ada yang bertanggapan? Ya, lebih baik fokus kepada Bunda El saja. Ada juga komentar lain dari akun fufufufziati8 mengatakan, menurutku Bunda El Dongmin kan ini acara musik award Bunda El basicnya penyanyi jadi lebih ke Bunda El kasih penghargaannya. Bayang sekali persahabatnya tanggapan. Bahwa kita harus fokus ke Bunda El saja Biar nggak terpecah bersahabat ya Kita doakan saja mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Bilar ini memborong piala penghargaan Di acara SCTV Music World 2022 yang akan tayang malam hari ini Kembali kita akan disuguhkan vitamin kejutan Dari idola kesayangan kita Setelah semalam kita tentunya dikasih banyak sekali bertubi-tubi vitamin bahagia Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar berikutnya para sahabat kita lihat ada vitamin yang juga yang kita dapatkan semalam ternyata pasangan leslar dan tofu ini lagi double dead aduh manja banget ya mereka berdua. masya Allah tapi kita fokus kepada leslar ya kita perhatikan untuk gelas persahabat ya Leslar itu cuma satu ya, satu gelas berdua ini sih tentunya kekiutan yang sangat luar biasa mudah-mudahan selalu seperti ini persahabat ya krewantisan kekiutan selalu disuguhkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar momen ini pun di kembali oleh aku Leslar _Sick. di sini kita lihat persahabat ada kalimat kansan yang dituliskan Wah, double red nih, nggak usah komen-komen yang mancing-mancing deh di lapak Mimin. Komento yang kocak biar enak dibacanya. Dan ada nggak suka skip, nggak usah komen. Sesimpel itu kan. Jaga jari-jemari kalian. Ingat dosa zaria. Nah itu, itu rosabeth Kalau ada yang komen haters, tentunya kita langsung abaikan saja. Kita harus fokus dengan idola kesayangan kita dan mudah-mudahan banyak sekali komentar-komentar positif yang diberikan dari orang-orang yang selalu mensupport idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan nih ketika waktu mau pulang, aduh, bunda lelksin apa-apa bilar, persahabat ya kalau kata Fuji. Itu tentunya luar biasa nih Makan di tempat begini aja Mobilnya mobil mewah Dan dikawal persahabat, ya Ini sih the best banget tuh Dikawal dong biar aman <laughs> Masya Allah banget ya Momen ini pun masih diunggah Leslar Anaskorsik Disimbang juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah mereka cepat akrab ya Bismillah Silaturahmi membawa berkah Amin Yuk kita sama doakan -do Mudah-mudahan selaturahmi antara Torik Fuji dan Leslar Ini tentunya terjalin dengan baik Jangan ada huru-hara sana-sini Kita harus selalu support yang terbaik untuk kesayangan kita Berikutnya persahabat Ada sebuah unggahan Ini spesial banget ya Momen ketika di acara pertemuan Akuisisi si Leslar Entertainment dan Prestige Corp Kita tentunya salvok dengan Bunda Lesti yang menyampaikan sebuah kalimat maaf maaf saya duduk di atas karena wartawan pada duduk di bawah itu persahabat ya attitude yang sangat luar biasa dari seorang Lesti yang selalu membuat warga konoha bangga dan disimak juga persahabat ya ada tentunya kalimat komentar yang diberikan dari salah satu akun yang tentunya mensupport Bunda Lesti dari akun menengar skor KK mengatakan bibi saya tetangga dia dia kalau pulkan ke Cianjur juga benar-benar gak kayak artis Dia nonton bola, jajan di warung Kadang belanja sayuran, main ke rumah temennya atau guru ngajinya Kumpul-kumpul ngobrol sama tetangga kayak Lesti yang dulu aja gitu Tuh persahabatnya ya, disimak di kalimat ini Salah satu bukti bahwa Bunda Lesti kejora Itu adalah orang yang sangat baik Pulang kampung ke Cianjur saja Dia tentunya tidak memperlihatkan bahwa dia artis persahabat ya tentunya mudah-mudahan semakin banyak doa dukungan yang selalu diberikan kepada bunda lesti dan papa mila kita bangga kita selalu bahagia dengan tentunya attitude yang diperlihatkan yang selalu menjadi nomor satu buat lesti dan bilar ini salah satu contoh yang luar biasa semoga menjadi orang baik semoga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana total stay tuned. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.